Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru dan menarik seputar idola kita Ke kabar pertama persahabat yang kita lihat di sini ada sebuah vitamin bahagia yang disuguhkan langsung di channel Youtube-nya Leslar Entertainment Ini cute dan sweet banget persahabat ya, selalu bikin bahagia ada vlog yang luar biasa persahabat ya Dede Lesti dan kakak Bilar ini lagi main pimpong bareng nih Wow <goda> Bunda versus Papa Bilar ini gemes banget persahabat ya Dan akhirnya Papa Bilar pusing nih Kalah telak oleh Dede Lesti Kejora Emang luar biasa banget Dede Lesti Main pimpongnya hebat banget persahabat ya dan kita lihat juga di postingan tersebut Ini diunggah oleh akun Lestibular official Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan Ya, ini dari akun Fazira Alia Seru ya mereka jadi apa aja bisa Jadi temen oke, okay. jadi partner kerja oke okay. Jadi pasangan tersesweet -so juga bisa ah, Pokoknya aku terlesla leslar Masya Allah banget bersahabat ya Memang paket komplit banget Serba bisa idola kesayangan kita Masya Allah semakin bangga Semakin bahagia Selalu mengidolakan Lesti Dan kakak Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat ya kita lihat Di komentar lain diberikan dari Akun Instagram Rahmi Anwar 5 Mengatakan di kolom komentar Bunda go juga main tenis mejanya Love lo, sampai Papa Bil kualahan katanya persahabat ya, Papa Bilar aja kualahan menghadapi Lesti. <laughs> Ini cute banget, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan selalu banyak support, dukungan, dan doa yang tulus dari orang-orang baik yang mencintai Lesti dan kakak Rizky Bilar. Selanjutnya juga persahabat di sini ada info penting yang kita dapatkan dari akun Instagram Lesler Ini mengunggah kembali postingan dari gudang jam underscore ofisial persahabat ya. Kita lihat di sini ada idola kesayangan kita yang akan hadir di acara lelang jam tangan persahabat ya. Wow, di sini hari Sabtu, 27 November 2021, pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat. Ini luar biasa banget, besok kita akan mendapatkan kejutan bahagia langsung dari Dede Elasti dan Kakaristi Bilar yang mana bakal hadir di acara lelang jam tayang bersahabat ya. Yuk jangan terlewatkan dicatat jamnya ini besok akan hadir kejutan langsung dari idola kesayangan kita. Di sini juga kita mendapatkan info lewat caption yang dituliskan oleh oleh yang selaru underscore sing. Di situ mengatakan catat besok jam 1 siang di channel YouTube Gudang Jam Official. Pak sahabat ya, tuh sudah diinfokan. Besok jangan lupa jam 1 siang bakal hadir di channel YouTube Gudang Jam Official persahabatnya. Mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia yang mana tentunya kita menunggu banget kabar-kabar baik langsung dari idola kesayangan kita. Kakak kabar berikutnya juga, di sini ada unggahan spesial dari kakak Rizky Bilar. Di akun Instagram pribadi miliknya, ini mengunggah sebuah postingan foto keren dan kece banget persahabat, ya Masya Allah. Dan ada sebuah kalimat yang luar biasa yang dituliskan lewat caption oleh kakak Bilar. Kalau pakai outfit begini gue cocoknya main peran sebagai apa? Btw, gue mau kasih parfum ini ke Bunda L Ya, kini pasti suka kan Kamu Lesti kejora, Love, wow <laughs> Nah, buat kalian yang pengen beli parfum Kolaborasi antara PrimerBeauty.id Dan Amanda Manovo Ini bisa langsung pesan di Official Shopee Primer Beauty ya. Ada dua varian Antara lain, Glitter Dye Parfum Dan Sparkle Night Parfum Bersahabat ya, ini info langsung Dari kakak bilang Masya Allah, Bang Warzaf. Hetian selalu saja menyebut istri tercintanya dan memberikan love hitam. tuh persahabatnya perhatikan, kakak Bilar memberikan love hitam untuk dari Olesti Kejora. Ini salah satu bukti bahwa idola kesayangan kita ini seorang Rizki Pilar. Itu sangat tulus mencintai idola kita juga dari Lesti Kejora. Dan dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan komentar yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Fitrianti 17 sodri mengatakan cocok peran Pak Arya kalau gue gak inget Yesas kata itu bersahabat ya. <laughs> ini cute banget nih ya. dukung terus doakan terus untuk idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat kita lihat juga ada unggahan spesial bahagia dari Ben Kasyavani, dia akan Instagram pribadi miliknya, mengunggah Sebuah postingan foto kebersamaan Dengan Leslar, wow Malam ini, ternyata idola Kita bersama Kak Ben bersahabat ya Ini cute banget dan kejutan Bahagia banget untuk kita semua Dan bakal hadir juga Di channel Youtubenya Ben bersahabat Persahabat, ya, kita lihat di kalimat caption Info yang ditulis Thank you Ke Rizky Vilar Disemputin ngobrol sebelum nganter Teh ke jiora ke Dokter Cek Kandungan Didoain sehat terus Dan dilancarkan amin Pasangan ini manis banget guys Tunggu video ngobrol di Youtube gue Yaitu persahabat ya ternyata Sebelum nganter Dede LST, cek kandungan, kakak Bilar ini menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng dengan Bianca Syafani Ini luar biasa, bang, ya Kita juga mendapatkan kabar malam ini ternyata kakak Rizky Bilar ini temani Dede LST untuk cek kandungan. Ini luar biasa, bahagianya, ya Tunggu informasi dan cedokan vitamin baru selanjutnya. Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik.